Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di burungan muda-muda residen aku 11 Kali ini ulang tahunnya mbak Tiara Paramita yang yang kebelapan Kalau jam hari kemarin contohnya tahun aku bos Yang keberapa dia bos? 4 hmm, ya empat, jadi empat tahun lagi adik ya, bos pakai linen ini ya, kemudian berapa? <gifat> empat tambah empat berapa? Ya. Ya, nanti harus mah... kali Oke, okay. jadi kali ini Rantangnya Mbak Tiara Paramita yang berpenampilan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Kitab. Bismillahirrohmanirrohim. Kita, kita berdoakan semoga Bakia para muda jadi putri yang solehah. Amin. Hmm. Amin. Amin. ini bahasa Indonesia. Sehat selalu. Baras, selamat di dunia dan di akhiratnya Amin Oke, langsung teman, teman kita nyanyikan lagu Selamat ulang tahun ya sambil bibirnya digerakkan. Berdiri apa dulu? Berdirinya aja, biar seru, yuk. Berdiri semua. Dengan Sekarang langsung potong kue <tong> <Ui, tong> potong kue <tong> siapa Bunda dulu kasih kamu gak usah dibilang ya makasih Maya dan are wasna yeah. yeah. <laughs> <laughs> kafe, Silau daun nih, Kak Teh. Nah, dua dia, Bos. Terus, dua hari, Kak, di rumahnya, Mbak Bu. Karena anaknya, Mbak Bu. Sekarang, Maret, Mbak Tiara. Sekarang, Mbak Ciciwe, untuk teman-teman. Ini, <tuk> <gak> Solo <usah> Fashion. <aja. tuk> <tuk> oke, oke, Mbak Tiara, saya kurang. Mariin, Mbak Tisa, baca. Oke langsung bisa dilanjut di musik teman-teman sambil -teman. menunggu soto oke okay. duk duk duk hahaha lihatlah tangan aja gak apa-apa kan orang tahu gak boleh nangis ini loh duk siapa ini loh duk bangun bangun wanita ini loh gak apa-apa boleh nangis. nggak apa. di Ayo kita. nggak apa. isu disu lo, isu, dia isu, isu. deh, anu mbak cerita loh nggak apa. Ya, nah nah, apa, -apa. senengin ulang tahun nah, di toilet wow, si. <susur> ini tiara di, di toilet si mbak, kia teman-teman. Nah, yep. okay. Oke, winter mbak kia itu anak apa-apa, cantik genduk kak? kak, musiknya kak, ini, ini, ini kok terima kasih Tante, ini kadronya dari Tante Nita nah, bisa, nggak apa-apa, ulang tahun ngunung dicorekin untuk ayo, ayo eh, ayo, ayo bisa, Mam. coba amel, amel, durung amel ayo, ayo usah, si like? exactly, <hungry>. <M eccessions> ini saya menghabiskan ini ini teman-teman, Kakak Tiara, teman-teman <laughs> masih menangis habis di si tolet-tolet sama mbak Kea teman-teman yey tante Lia barang datang. adek Sian adek Sian itu bukan yang mau minum air putih air manis ini manis putih nih. Bundhe, ndak boleh gitu ayo Nak. Ulang tahun nih ndak boleh nangis e. Jenenge guyon bae ya. Ini magaya yo. Mari nih nang isih, nang isih. Seru teman-teman sampai sampai Mbak Tiara nangis teman-teman. Ini Adik Bos. Adik Bos. Nah. Lantun di toilet Mbak gea, Bibi Nee. Ya. Oh, iya. Oh ya kerupu eh. Tidak apa-apa, kerupu eh kari. Kerupu eh ketinggalan teman-teman karena hujan jadi bingung. oh mbak uti datang, bawa apa ini mbak uti nasi tape Pilih. awas piring, giro kak Giro kak itu ada yang bautin ini awas naik piring, awas naik piring <tik> ini nangis mbak, mari ditoileti di kue mbak <tik> ngancok-ngancoknya kan, jok -kan ditoileti di, mbak <tik> hehehe do Salim di sini mbakuti Hendo si Tiara nangis sih ayo jelek sih, ayo eh, eh, ya, eh tahun-tahun nggak beli lagi sih eh. eh, itu omruk di Tegol ayo eh. ini Kak Bos sama Mbak Desi Minara, Desi Desi Dada Desi siapa itu Kak? Balian, Balian, itu Oh, Mas, siapa? Salah penjuru, Salah penjuru, weh. Mas, jangan Mas, jangan Mas, jangan Mas, Mas, jangan Mas, Mas, ini yang ulang tahun ini teman-teman peserta tambahan Kak Muta, sama Lio, datang ini juga sama tante Lia jauh-jauh dari Lumacan menara, yang <Susur> guduh-guduh kakak di arah pancet durung waras teman-teman <guluh> <guluh> karena digoda mbak G ya tadi teman-teman bos. -teman lihat-lihat, ah, lihat ibu lah <manifestations> <glasses> <topics> <ifs> menikmati teman-teman soto, apa? Gak gak mau eh? tidak maaf lagi iya tidak apa-apa iya tidak apa-apa ujiannya Yasmin menoleti narap kok